Nangani saking sehebat-lahat, kanti bawat-nbawat nalangan setenggal pun mugi mukim-mukim seorang rabu kulepaj Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Audo bilahi mina Alhamdulillahi rabbil alamin. wassalamu ala wa ala alihi wa Warahmatullahi wabarakatuh Ujar ku esli esli salam wajib ini barang wajib yura dilakukan berarti dosa KB pemilu rodu salam itu hukumnya wajib memang kok itu sarang-sarang niat ibadahkan Allah subhanahu wa ta'ala apapun kesibukannya di saat ada salah yang diucapkan maka wajib di jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Kok so, gampang maning apa, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kira-kata karun dengan asetik berkait konsumsi Mudah-mudahan diperkait oleh Allah SWT, amin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimushabbibil <se> asbab <anak> Wa musahilil <-anlicere> matalibil tulab <disciple> was salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amjad wal alihi washabil ladina tabau wa sallallahu alaihi wasallam bila syakin waladun wala min malardiya tawassulan ta'ala fi kitabihil karim billahi minasy rajim bismillahir rahmanir rahim Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqawmi yatafakkarun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at taswi tu barakatun wal bala rahmatun Fakrimu awalatakum fa inna taromatal datun alaya jangan poro bapak kiai poro bapak haji inggang tansah kita hormatilankah wuliwamu lihalkan ugi para imam masjid, imam musola, imam magis talim inggang wuliwamu hormati poroseko sepuh, dalabine sepuh inggang wuliwamu lihalkan utamanya pun Bapak Kepala Desa dan Pamung Parajanipun dari tingkat RT, RW, LKMT, BPT, KADUS inggang tansah wuliwamu lihalkan Lukisan punggung Porohadiwin, Walhadio Imo dan lukisan yang keluarga besar Bapak Sumati beserta rombongan dari Desa Kedok, Kecamatan Kemiri, Niki, Jawa Tengah, namun Jawa Timur, memilihkan penghormatan dari keluarga besar Bapak Surto dan kedua mempelai yang berbahagia, lan lalu lalu lalu segenap lalu rebana dari Semarang ya termasuk Jawa Tengah yang kami hormati dan Uki Dumateng Pembagi Bagdal yang bijaksana Monggo itu sesarangan muji syukur Wonten ngarasanekun Allah subhanahu wa ta'ala Tanti ikor kita tahmid bin santri kolina alhamdulillahi rabbil alamin Kululan panstu wonten ing saat menikah Wonten ing yang in meneku sakit makempal manunggal. Tanti dalam keadaan sehat walafiyah, jasmanilan rohani pun, lantuki tesidik pun tetap akan iman islami pun, mukiyo, kempan kursa S2S2 kecak, tetos ewanipun, namal ibadah, ikan tansah tetapi, buatan masyarakat Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma, amin. Rahmat, balasan Allah, mungkin tansah pun yukatuh, gimana kita nabi besar Muhammad alaihi wasallam ikan se estes es itu puluh panjang menikah ngajem-ngajem barukah sahabat ikan dunya hatal akhirah mukir termasuk utau sedoyan ikut tergolok umat ikan berhak nabi sahabat sangit baginda nabi Muhammad sunnallahu alaihi wassalam hadirin wal hadirun rahimahkumullah minyum sebu niki cara tembung angin kulumatur matur niki rombongan kalian teman-teman niku kadus dana ikan ikan kalian pembagi magdal Kau loh matur terus maturn, pun kagemang ayu baju atas saja pun saking soibul aja, bapak suwelet taulanikom, lanu ki, ki tapui nampi atas pinasra menganten saking panjenit pun bapak sumati ingang mendey pun baki dikaden asmode pulo supaya pun atau aten panjenenganipun, dasaracany pun, i ongkong kok ingang sebida, kau loh ngatakan sugeng rabu maturnebun dumateng saking pulo rabu. Kau buat sana sanat kaum kau muslim muslimat, ingkang samun derek doaaken atas sakit tegon kamu sehingga buatan imsat meneko, buatan imdetik meneko sampai terlaksana tanti mekaten nih muki muki kantit bantu saking samping poro rawo orang terpali, ikan sampun menyurahkan harta benda tanah kelang pipiran nih muki muki pun balas kalian Allah subhanahuwataala tinggal langsung barokah lan langsung kata Amin Allahumma Amin. Anu dong aku cukup is komplit anak anak, terus ini lah selain itu pun, nampak pun aturan kalian bapak sumati ikan atur pasang, tumateng. Kau mulut dipakai saking bapak surto sa keluarganipun Ini maturi pun Salih pun ngulut cap kanti atur waalaika waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Serejengipun kanti titi, toto, dan ketes ikan berpun Akurakan pun saking hutanipun bapak sumati Nisaesu kuro kanti kanti as to ketani, kanti bingahi pun mana Lalu pok ingkar pun aturakan dalam hal melukmin mawon, ingkar pun atur supaya terbina pula pemerintah di dalam hal mawon, insya Allah bagi kulo laksanakan mampu mampunipun. Toh saat manganipun bagi cengkar mawon yang menekok majlis mawon dusun memiliki berbagai-berbagai. Dia mawon itu. Permilo ini nggak boleh dermat. Permilo anggenangnya mau sekarang pendek, jangan ukur apa-apa anak omby dermat, tahu kan dia? Orang apa pada, kita naomai direct ngomong sekarpe sekarpet ni doang namun anaknya. Namakan itu. Anu, makai band istilah ini grup rebana tak kuwe waktu band makan semangat band pada balai sarang-sarang tidak tinggal tinggi. Jadi materi untuk matang sound sistem sebaik kolektif hormatin kolektifirnya Anuratu, ntar ngomong apa kan? Ini mau para sakuranya, aku diundik-undik dewek. Ini terima kasih kepada petugas sosial di Madan Batan Aestetik, Madan Gendang. Ini saya rasa ingin pun, ini cara intinya, ini mengenai pernikahan untuk kita. Ini dibahas dengan anak-anak kok, misalnya berkawal, Pak Joko, Geling, waktu ini geleng, wakil semua orang anak ngelaki beduk. Wistika petuk tisik ya waktu aja sesuai masa apa, dia tidak jemu ah jadi berbisa rambu 2000 nggak teh jembatan mereka nggak tahu apa-apa taupeh tanwadua keburu buruyoh oh oke oke oke oke mungkin mungkin selamat selalu oke datos niki inti nih pun kuno pancur niki hadir wadah mereka macet niki tuh janin yang ibadah jaluk selamat buat tentang selamat dunia ini selamat akhiratnya sebab namun ini termasuk pulau pansel ini tergolong orang islam Kena yakin yang selamat sehingga orang bintang nyungkannya Allah subhanahu wa ta'ala apamanya termasuk pulau teman-teman tidak ada iman islam jadi orang ini orang islam bintang ini selamat penajaran anggap bahasa ini dihewek, dihewek itu yang bintang ini permela sarang-sarang diniwati sebab nalikane kita sadang ngliat wonten ing acara ingkang langkung wigati niki saget pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibadil la yu taufihi bilhamdillah aktong. Wa firwayatin kullu amri dzibadil la yu taufihi bismillahirrahmanirrahim aktong. Dadi intine pun ngaten. Kok ada suatu apa tujuan kita kok di situ tidak diawali dengan membaca asma-asma Allah maka tak adakan berkah. Diibaratkan iki kayak anak kewan sing ora ana buntute, dongo teteh berkah. Jajal niki duwe kewan sing ora ana buntute, ditul go kurban ya orang payu, ora mlebu tenengoten nggih. Pramila segala sesuatu niku kita diawali kanthi muji maring Allah Subhanahu wa taala mewet ing sun waciman tenan kelawan muci maribange ran kang paring rahmat lan kenikmatan rino bengi. Tanpa pitungan rino dan wangi tanpa pitungan Ipah. Ya Rasulullah, pakai toke eh. salah ale. Ya mi asha lima daruji. At jenengan nyawuti ngati I'm <laughs> terus ngaji niku termasuk kanggo ngilangi kebutuhan ya pakai ugi termasuk kanggo ngurip urip agama di samping ini ku termasuk amri dan pamrih ridho marimba pangeran sebab puluh panggil kepengen selamat selamat konten indonyo dan selamat konten eh akhirat nih nama kita termasuk temanten teman anyar ini perlu binaan didikan tentang hak keluarga kewajiban suami dan istri. sebab napa niki entenipun pernikahan niki saestu merupakan ajaran agama Islam ingkang kangge membedakan antara manusia dan makhluk pun Sebab jenenge manusia kita termasuk manusia sing paling sempurna TV akal pikiran lan pun Niku jelas sedhah anggenipun pelaksan nikah niku ijab kabul perlu syarat enten wali, enten saksi kali, mahar dan tematen kekali. Kan buatan dan niku. Nek kato pun selain manusia, niki buatan perlu nikah, boten perlu nikah kawin dade, buatan kawin dadi lah conto pun termasuk macam pun raja gaya. Niki kange memperbanyak keturunan cukup kawin, tapi tidak perlu dengan pernikahan, tapi nek nikah. Niki menunggu Sonic sudah netepi syarat-syarat pun Lalu menunggu Sonic daring istri dalam pelaksanaan nikah daring Ijab Kobul. Niki dereng sakit bersentuh tubuh kalian lawan jenis pun sebab loh niku dereng halal. selanjutnya Moniki sakit membedakan bahwa manusia itu lebih mulia dibanding makhluk lainnya. Ganti makatan. Kita sarang-sarang syaitan -sarang itu dari umat Muhammad ingkar sangat beruntung sebab derekday pun atas biju barokatun wal walatu rahmatun. fa akrimu awalatakum fa inna karomatal awaladi niba datun atas biju utawirapi iku barokatun barokah sing jenenge barokah niku siadatul khair tambah kebagusannya sebab kau wis bojo, wis de pasangan esih istilah yeb esih pendidikan ku, berarti seperti Anwar Baroka sepepo wis ora bisa jaga nang harga diredevek karena nang bocornya dan ku berkayong bocor kis bisa kanggo ngerem nang napsune dan uki nang dan ku Barokatun permilo balmalatu Langit jene anak termasuk buah hati Niki rahmat dari Allah ta'ala sing perlu digula mentah dibina dididik untuk sebagai investasi kita di masa depan alias masa akan datang yaitu di hari kekalan yang abadi yaitu di akhirat nanti niku anak watan niku meneuk faakrimu allah takum maka padha mulyakno anak-anak sira kabeh fa inna taromatul aulati ngibadatun. Monggo saktemen wong sing gelem mulyaaken anak-anak sira kabeh tergolong tergolong ngibadah. Niku perlu dados sing jenenge bisa mendapatkan hidup rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah terutama niku kudune pun gedah antara syomae dasi kedah sinkron. Sebab derek saking dia pun mengajikan ke Nabi khairun nisa'i imro'atun idha nadurta ilaiha saroka wa in amartaha atau atka Wah inhiptangan kah hafirot kafi malika wanap siya niki butuh penganten KD niki termasuk penganten anjar wong sing penganten tua ya wis apal neng saking apale kadang-kadang kelalen mau tenge apa maning wingi semudan penuh pengajian nang raja ban ora rampung-rampung esok sore awan begini mangkat, mangkat a cara mangkat tema-tema berkata lah siki anakmu jukir jawaban bulutan orang itu berkat armati kang menganak lah bukan anak-anak berkat pilih piloro aja makan mengansik papat baik ya niku bisa istilah pendukung pemilu cara dipikir saking masalah pengajian niki ya istilah wibah ning merga nesing diisi termasuk kamu nih gustaloh pikiran sing mandap penting mana pulau panti niki ingkang rupa utep Niku buatan istilah sakit belivet, niku sakit di atas niku sebab apa? Niku kawan Nik, yes, niku sti, kusta loh. Nek kawan menung saja sepecah kian ya, lah. Niku sebulan penuh mistik gembling, mengani beban pengajian, ya termasuk istilah sebulan penuh digembling ya. Dan niku seni kis printer kb dari madai ya yes, paham kb. Mereka loh pada takan praktek, lah istilah niki nek wong wadon Bakti karawong lanang niku main opor main pak. Hai. Ya, ya nupaham mubiz, paham mubiz waten itu. Matang termasuk dengan ibadah, termasuk ingkang sholat jamaah ke, termasuk main apa main? Ya main gajarane pira. Hai. Ya paham pak, jadi pinter kape. Nih saking kepinternane. Oratif terap karena ke, kelalaian batik al insanu mahalunisen wa ma mahalul khotob. Nah, selanjutnya pun nikah nembakul masalah perbedaan perkawinan antara manusia dan makhluk lainnya nah, pun nikahiku dari tuntunan akomom. Jang nunggu sik ora paham, Kanggo sing moe dikabeh lah. Nyong go sing kiye dikasih bawahi, ngene bae. Engko isih pianu ora latihan disik karo istele bagian ur jenenge kepri ora sing romtemen karo sing jenengan sing kowe bae nyotek iki wae bae. Aku isih teko wis pondam masalah kongi bae pas ora pas ya isin nyong ya. Nika iku dadi tuntunan tunana gama kang nyelamba takepengga wekang Allah lamon si pengin urip orang tuh lakonono insyaallah kono no, do monggo arti istiqomah lid il Poni, Bangi, Orchen, Anu, ora tuletan, Orchen, Mas Alezi, Daik, apa-apa nih, konten gue lo serahkan tukang Orchen, nek repanat, orang kecubai, gue berasa lah, ora ketengger, nek Orchen yang ngimirang-mirang, akan ya, cepanak, bele-balai, halo bro, nah, neko nggak tanya, neko, nek Orchen, kulitnya sepuh, Anu, orto, Orchen, Nandarto, Opa, rokean, nek narepan aja, kelebiung, Bangi, Nanda, neng, ada, neko, jujur, ya kan, ya, oh, yang Aja Aceh, Desit, dan niku lah un, kena. Nikah panjangnya udah dituntun agama. Nah, nikah nih kan udah dituntun agama nih kan gue nyelam penggawe kang. Kalau Anda ke istilah niki insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Milo niki cara pengumuman saking saya akan ganti nabi. Niki akai bong lompat dengan gorapo rangye. Ya? Tiro kenapa ngasih gorompah dan nabe? Ya, maasa roh sahabat. pengumuman bola bali manista kumul bata falda sabat fa ina ahudu lil basor. wa ahsonu lil basur hei gulungannya bong bong nom ya sing bong bong nom bai nak istilah tua nak kurung pusit dianggap nom bai mataneku. manista tameng kumul bata falda sabat nak mis pancang mis demodal di de biaya dan rabio dan kawino ben opo nah, Niku kesannya sakit merdam dari pandangan sing kira-kira mendrumus ke perbuatan ing ora apik yang direm, ora nang pripate bisa direm. Jadi orang ibunya dosa, nang sapate ya bisa direm orang ibunya udah dosa. Sebab nopo, niku nderek gaibun kanjeng, kanjeng nabi, kedah dilampai. Sebab nopo ampun kematir sing jenebung ora pikir ora bakal nang tetep bisa nakakna maring banda Niku dhepun kanyelepe jelas, rabo sirak ing madon, sebab bijine wong bojoke bakal nekakna bande. Dhatene perlu pendukung, jenengan samun paham, presiden yang kedua siapa namanya? Ana kan. Niku selama menjabat selama 32 tahun. Nanti setelah ditinggal bapak oleh seorang istri niku Delapan kemudian tumbang. Sebab kurang pendukung. Jadi antara bong banten perlu dukung maring bocune bin semangat dalam hal apa apa. Mertanya niku gendah penting. Jadi bong banten perlu dukung maring lanang. setelah pun hak dan kewajiban seorang istri ini kudu manut maring bong lanang. Selagi nih niku kalian syariat agama Islam. Sebab Niki spontan X suatu kisah di zaman Rasulullah SAW, Niki enter salatu setasel salah satu kalipun sahabat. Niku pesenmu, alu dek, dia aku, yeah. ya aku ar tugas perang jihad. Pesen aja nganti poma di poma, metuk ke umah, poket bebersan oroleh metuk ke umah. Pesen sak turuke, aku bali lah mau taniqo pesenipun? Salah setunggali sobat datang karwani pun. Lah, katengopo wis ajak takon. sing penting sak urungnya aku bani, kule merantau ajak pisan-pisan, metu sekoma. lah niku dilalah. Selang boteng diangu, niki enten tamu saking pihak, sejaraknya pun tiang istiriniku, niku dodok salam waliqum, waalaikumsalam waliqum salam, nyun niki kulo, pun dawei kalian sedek panjenengan pilih tiang sepah panjenengan niki sibek nandang gerah niki kersom botan kerso jenengan kedah nuweni datang tiah sepah jenengan lah keadaan motan niku hong bojo anyar dikabari wong bong tua nika kepenak awak kekeselan bimbang bingung lah kebimbang kebingungan motan niku timbul perasaan ingkang botan karu karuan lah selacengi puniku niku Utusan dalam salah setunggalipun itu, Supatos Porosuan datang, Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. nyubun pertimbangan. Biarpun Soan datang, Kanjeng Nabi ngaturakan akan nopo ingkang dipun alami. Kalian tiang istri niku, matur kawo ya pun, Niki Enten saking golepun pun tiang istri, Niki tipun pesen kalian kami pun. Supatos buatan parang saking tani pun, sak tani pun kondul, Niki. Menggah pengalipun kanjeng Nabi itu harus Di Manuto Oposing T. Omongna Karo Pujuni. Bun, buat pencet, buat apa ini? Lah, salah cengotan itu kembali. Buatan kamu ini kayak ke susulan. Kembali ini kondurnya kayak nyusahin, bang. Ini kaktus, cewek pun kanjeng Nabi. Jenengan supatus, manunurut. Nopo ingang tetus, dia pun kanjeng Nabi. Di kita nurut manut, ampun melanggar aturan pun Onggi, dan dilalah ujian demi ujian nikutuki. Enteng kabar malehi, suang maleki pria ba, jangan lebih ora bisa menangin jenengan. Apikai ke pria, dasalah jengoteniku, tetep yang istriki, boten sakit hadir, ngantos tiang sepul di kepupiman. Dalam setiap pun Nabi Muhammad SAW menekopkan ke wahyu saking Allah Subhanahu Ta'ala bahwa tiang ingkang toh terhadap kau ini pun niki dosa nekape tinggipura kalian Allah Subhanahu Ta'ala niku berarti ketongatan seorang istri kepada sume niku sangat besar dampaknya permelo matang saping para rawuh niki kewajibane wong wadon kudu bekti ngabekti maring wong lanange selagi nek perintah niku mboten menentang kalian syariat agama Islam selajengipun sewali kepun niki tiyang kakung mboten namung karepe kedah setunggal kedah melindungi seleng ayomi ya ngumai nggih termasuk nyandangi ya ngempani Lan uki termasuk ngal, dan itu kudu nek menungso, menunggu orang ora dicukupi babakan nyandangi, ngumai, ngingoni termasuk tangga mencukupi lahir batin ya tetap berontak, bermilu antara seorang istri, ya dua kewajiban karo wong lanang wong lanang ya dua kewajiban karo orang jadi pada-pada dua kewajiban nah selejipun pun berkahih ya, tentunya pun antara kekali niku kedah ditanamkan setunggal niku kita masuk Niki ini pun ta, tahabun kedah ditanamkan rasa kasih kasih sayang sebab anak mong kekeluargaan wis orang anak saling pengertian orang anak saling sayang menyayang ya kapan akan tentrem rumah tangga. Selanjutnya, pun Sesampu pun tahap pun kedatangan tangga pun atin pun saling tolong-menolong. Jadi, kesibukan ibu wadon ya bong lanang kutu siap ngelewangi. Kesibukan ibu lana wadon ya tetap si, siap ngelewangi. Dados antasipun kekali antara suami istri saling tolong-menolong. Lahko umpamanya pun, yang ini pun. Niku kongkon ngaruh sing waton, bok aki keser kayang apa? Kok umpamane boten saku ya kudu ngomong singgati enak lan kepenak deh. Yin tolong gabek nawedang jahe, wedang susu apa termasuk wedang teh, boten kopi. Syukur syukur sekalian tisu Sony. Nah, lan niku kudu boten niku gimana ganti boten saku, boten istri sempat diatur ingkar sekecolan lan echo. Tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, istilah 1900, tahun 1900, dirembuk 1900, kira 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1900, tahun antara satu dan yang lainnya selanjutnya tasawur musawaruh dalam hal sekecil apapun niku supados sagat pikantuk barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala kedah dipun tanam makan rasa-rasa tasur rembugan Gatos enten permasan ingkang gatos pundi niki terbuk ingkang saya sobatos buatan terjadi konflik ingkang sakit enteniku buatan gatos perpecahkaning oton gih niku kita seres dibina termasuk tahabun habun, tak abun, tak syukur lant ta tahfur. Ta ta Hadirin walhadirohimakumullah. Anu jambira kang. Asyik keburu apa raja kudu jam berapa rambung niku anu panggilan? Jam 10 rambung. Oh, pun seperti kalo pans doyo dari nikah. Niku jelas niku tentang Quran niku enten niku, Nune niku Nikmah, tetapi penuh kenikmatan. Kape neko karomah yang cedewo nikah ya, kenikmatan ya. Dua karomah dah hikmah, ini kata sangat hikmah. Bongkel rumah tangga, niki kata, kata sangat hikmah, eh, antawisi pun punipun pun, kenal jadi mengenal, saudara atau jadi cedek sing tulir setik, jadi akeh, sing mone urung dia dati jadi turunan, sing mone orang gelem dongakan jadi gelem dongakan niku hikmah eh, nikah, kata sangat permilu antara nikah, nikmat, karomah dan hikmah hikmah, eh, kata sepermilu kita sarang-sarang doakan alia Allah subhanahu wa ta'ala Keranten dikung, pegel kita masuk, uber-uberan, katus dan saking pihak kopa subati sarubani kini. Coire ke pengenai jumatan, hari ntero wanedewe, kubul bataminal iman, berarti orang kelim jumalang, kain bokora muat, jadi ngotan nego. Per kita sarang-sarang, doakan tomatan-kamatan kekali, muki-muki tetes tomatan ikan barokah, sakinah, mabadah, barokah. Ma, dunia akhirat, amin, Allahumma amin, al fatihah Aung dibilang <tellan> asyatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, istiqamash shirathal mustaqim. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhollim. Dongane po raki nggih? Dongane. Dongane nggih. Nggih. Aung dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa Muhammad wa sallim warahmatullahi wabarakatuh wa a'udzu bi rasulidayn bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuafi ni'amauka fimaa syidah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa biwajhil karimah dihi sallallahu allahummaghfir lana dzunub bang apun ingkang kula aturaken kata hilap lepat ingkang menapa aturaken saestu lahir batun nyun pamapunten